So, kita juga ada section untuk Indonesian food. Jadi ada. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan sedikit yuk di Toronto. Lihat-lihat gimana sih uh, selama COVID-19 pandemic ini. Apa, masih rame atau agak sepi. Um, terus kita biasanya sih harusnya pakai masker. Cuman Ya, pas kita ngobrol di sini aja kita nggak pakai masker. Oke okay, guys. Oh iya, kalau kalian masih baru di channel ini jangan lupa like, comment dan subscribe for the next video. Soalnya kita bakalan banyak bahas mengenai Kanada di video-video selanjutnya. Oke? Okay? Nah guys, jadi karena kita ini juga lagi pandemi kan, banyak virus kan dimana mana-mana. Kalau isi bensin tuh di sini kan ngisi sendiri, jadi um, kalau kita sih biasanya pakai sarung tangan guys, supaya aman. Uh, jadi kayak gini nih. Nih jadi nggak ada yang jagain gitu kayak di Indo, di Indo kan ada yang mas-masnya kan yang ngisiin gitu kan, kalau di sini nggak ada, pasti ngisi-ngisi sendiri guys. gitu guys di sini ini karena kita ngisi sendiri kan bensinnya kan lebih rawan kan uh, karena itu kan pegangannya uh, banyak dipegang orang macam-macam nggak tahu siapa yang megang gitu kan jadi kita selalu precaution lah istilahnya jaga-jaga jangan sampai kita tertular um, jadi kita selalu pakai sarung tangan yang sekali pakai aja jadi setelah ngisi bensin kita buang gitu loh uh, oke okay deh ayo kita jalan-jalan lagi yuk Oke okay guys, jadi ini di Downtown Nah ini namanya di danda Square Jadi ini mesti kan kayak lapangan terbuka Yang di seberang itu ada Toronto Eaton Center Semacam shopping mall gitu kan Itu salah satu yang paling terkenal di Toronto ini Tapi karena lagi pandemic ini jadinya lagi tutup Nah di Tanda Square-nya ini sendiri biasanya penuh banget, ramai banget karena kan ini lokasinya memang benar-benar di pusat kota. Cuman karena lockdown ini ya, jadinya sepi, agak kosong melompong terus banyak polisi yang berkeliaran nggak tahu ngapain. Nah kalau kita lihat di sini ini kan juga banyak tuh kayak video billboard ya. Memang di sini nggak gede, cuman bisa dibilang ini nih kayak mininya Times Square-nya New York gitu loh cuman memang gak heboh kayak Times Square gitu sih jadi kalau kalian lihat tuh ada tulisannya CF untuk Eaton Center nah gedenya shopping mallnya ini dari situ sampai ke billboard yang ada tulisannya CF itu kalau menurut aku pribadi sih nggak gede-gede banget ya guys Juga nggak tinggi kok Yang tinggi itu bangunan kantoran Bukan mallnya Mallnya sendiri paling cuman ada Berapa nih Kayak 3-5 lantai aja sih Kalau dibandingkan plaza-plaza di Indo Plaza di Indo jauh lebih keren Jauh lebih heboh Jauh lebih mewah Jadi ini kita lihat ya guys ya, banyak banget nih yang namanya construction di mana-mana. Kalau summer tuh di Toronto memang kayak gini, construction di mana-mana. Soalnya kan di sini ke summer cuma 3 bulan. Selebihnya dari itu dingin banget kan, apalagi kalau lagi winter. Jadinya nggak ada waktu. Nggak bisa, nggak bisa mau uh, kerja construction tuh nggak bisa banget gitu kan. Paling nggak 3-5 bulan. Nah, tapi kirain selama covid-19 pandemic ini bakalan stop itu konstruksi dan ternyata nggak juga sih, masih jalan sih Tuh. nah guys, jadi ini salah satu jembatan yang paling fenomenal di Toronto ini nggak tahu kenapa, padahal standar banget sih Cuma ini memang menghubungkan antara Toronto Eaton Center Shopping Mall itu sama retail Saks Fifth Avenue Nah yang ini namanya Streetcar guys Streetcar ini Kayak bassnya dalam kota lumayan baru, sih, guys. Uh, lumayan dalamnya masih bag bagus, gitu loh, kan? Namanya TTC. Jadi, TTC ini untuk Toronto, aja sih. Nah, ini City Hall yang lama, guys. Jadi, dikasih nama Old City Hall. Jadi, kita juga ada City Hall yang baru di sini. Bangunannya keren ya guys, kayak bangunan di Eropa. Kayak <laughs> nggak boleh masuk deh guys, soalnya lagi lockdown kan. Biasanya sih boleh masuk ini. Eh, ada burung. Di sini nih burungnya banyak banget atau ya burung-burung sama bebek-bebek itu banyak banget yang berkeliaran gitu ya, yang liar. Tapi gak kayak di Indo. Kalau di Indo kan pada ditangkepin tuh. Terus-terus digoreng. Kalau di sini memang hidupnya liar. Bebas. Soalnya kalau misalnya sampai. Berani ada yang nangkep, Kalau ketahuan bisa denda guys. Nah guys. Jadi ini namanya. Nathan Phillips Square. Terus Yang. Ini gedung yang tinggi itu itu City Hall yang baru di Toronto. Lokasinya pas banget sebelah sebelahan sama uh, City Hall yang lama. Yang ini kan City Hall yang lama. Nah terus ini yang baru. Biasanya sebelum lockdown ya ini area rame banget guys. Jadi kalau misalnya lagi summer itu yang di tengah-tengah jadi kolam, jadi kolam pancur segala macam kan. Nah, terus kalau misalnya pas lagi winter, itu jadi area ice skating, guys. Keren banget, pokoknya sayang lagi lockdown, jadi nggak bisa video-video yang keren-keren gitu. Tuh, guys, jadi memang di sini mestinya sih kotanya keren, guys. Sayang lagi lockdown. Ini aja masih lumayan rame sih yang jalan-jalan Dibandingkan sekitar sebulan lalu Itu kan memang benar-benar lockdown Jadinya nggak bisa jalan-jalan Ini orang-orang sudah pada keluar guys So guys, ini Theater di sini Alias bioskop Bisa dilihat lapangannya Lapangan parkirnya itu kosong melompong Biasanya rame banget Sampai penuh-penuh Sampai di sini sini segala kan jadi nggak bisa nonton deh sekarang. Jadi di Toronto ini ada beberapa tamannya yang dikasih lingkaran-lingkaran seperti foto di sini nih guys. Jadi karena kita kan harus social distancing alias harus jaga jarak satu sama lain. Jadi untuk di sini tuh untuk uh, per orangnya atau per grupnya itu minimal jaraknya 2 meter gitu meskipun di bank juga kayak gini ada jarak-jaraknya terus sama telurnya itu ada pembatasnya gitu guys terus kalau yang ini nih LCBO tuh tempat untuk beli bir, alkohol segala macam gitu guys ngantri, ngantrinya panjang banget nah kalau yang novel ini, ini supermarket jadi itu juga ngantri panjang nah terus ini saya lagi di supermarket lain nih guys Tuh, lihat di belakang saya tuh rame banget semua orang pada pakai masker so kita juga ada section untuk Indonesian food jadi ada ini ABC ada suka ada ini macam-macam dan ada kacang ada bumbu-bumbu ada kerupuk juga. Jahe wangi Ada jahe wangi ya kan. Kupu di atas. Nah. Uh. Bahkan kita di sini juga ada kecap. Kecap, ya kan. Terus waktu itu juga ada itu kan kalau nggak salah teh botol. Ada tapi tahu Laki -laki. Biasanya ada teh botol juga sih, tapi nggak tahu ini kok kosong ya kayaknya. Terus kita lihat-lihat di aisle lainnya. Di sini memang tempatnya kan eh uh, grocery store untuk Chinese supermarket ya. Jadi berbagai macam Asian food ada di sini. <tuh> Ini ada jual tempe. Di sini juga ada jual apa nih? Macam-macam makanan Filipin. Tee. Ada Vietnam, ya kan? ada, juga, ada, ada, Tepete, ada lombok. Gitu. Nah ini di ayelnya tempat jual khusus mie instan. Mie instannya di sini banyak banget guys. Di sini karena kan diversity banget, jadi. Dari berbagai macam negara, ada dari Chinese, Vietnamese. Di sini juga banyak nih, Korean, ke- Korean, ke- Noodle ini samyang food yang terkenal banget tuh. dan yang pasti juga ada dong Indomie, Indomie mah di mana-mana juga ada tuh bahkan juga ada yang kartonan, asik kan guys? nah biasanya kalau di setiap dining supermarket tuh ada yang makanan jadi gini guys jadi tinggal beli kan kalau misalnya kalian nggak bisa masak jadi tenang aja sih biasanya nggak ditutupin gini tapi karena covid-19 ya jadi pada ditutupin gitu di plastikin gitu guys nah kalau ini nih pada ngantri mau bayar guys panjang banget sekarang kalau ngantri soalnya mungkin kan harus jaga jarak say hello <laughs> what you buying you buying water and stuffs. and all of stuffs here and here's what the lining up quite a lot of people lining up oke okay deh guys jadi sampai sini dulu untuk video selanjutnya kita mau bahas bener gak sih selama lockdown ini dapat 2000 dolar per bulan per bulan secara gratis mau tahu kenapa jadi subscribe jangan lupa oke okay? jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya okay? bye